lepas semua yang kuinginkan Tak akan kuulangi Maafkan jika kau ku sayangi Dan bila ku menang Pernahkah engkau coba mengerti? Lihatlah aku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi? Salahkah menanti? Cintaku ini hingga saat kau tak kembali dan ku kena hati saja ku lepas semua yang ku Tak akan kuulangi Maafkan jika kau ku sayangi Dan bila ku menanti Pernahkah engkau Coba mengerti, lihat laku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salah katuk menanti? cinta